Halo semuanya, perkenalkan saya Nathanona Nona Glory, mahasiswa teknik kimia Universitas Gajah Mada. Saya pun lahir di keluarga yang biasa, ayah saya merupakan pedagang bebek di Kota Solo dan ibu saya merupakan ibu rumah tangga. Oleh karena itu saya ingin keluar dari label biasa itu dengan memanfaatkan kesempatan yang hadir dalam 21 tahun saya hidup dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Di kampus saya mengambil kesempatan menjadi tutor fisika, dan sekarang menjadi asisten praktikum komputasi di Departemen Teknik Kimia UGM. Saya senang sekali karena saya dapat berbagi ilmu dengan adik-adik tingkat sehingga mereka dapat belajar lebih baik. Untuk mengembangkan soft skill saya, saya bergabung dengan banyak organisasi. Sekarang, saya menjabat sebagai Vice Director of External Affairs di Society of Petroleum Universitas Gajah Mada Student Chapter. Nah, saya juga pernah menjabat sebagai External Affairs Manager di APEX, salah satu kompetisi yang disenangkan oleh SPU UGMSC. Sekarang, saya sangat senang sekali dapat mengikuti seleksi Brilliant Scholarship 2021. Saya berekspektasi besar untuk belajar lebih banyak melalui beasiswa ini. Karakter development dan leadership training yang disediakan oleh Brilliant Scholarship akan membantu saya untuk mengembangkan diri saya dan kepemimpinan saya. Lalu, saya akan banyak belajar dari teman-teman yang mendapatkan Brilliant Scholarship saat sharing session, dan saya yakin dapat berbagi ilmu dengan mereka. Lalu, saya sangat tertarik untuk mengikuti program BFLP di masa yang akan datang. Di masa PPKM seperti ini, pasti kita sering sekali membuka gawai. Dan banyak sekali produk yang ditawarkan melalui sosial media kita kan. Nah, pengeluaran pun membengkak oleh karena kita sangat sekali ingin membeli barang-barang tersebut. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan satu fitur pada aplikasi BRIMO yaitu Spanwise. Apa itu Spanwise? Adalah fitur untuk mengatur pengeluaran kita. Nah, fitur ini dapat melihat pola pengeluaran kita dari bulan-bulan sebelumnya dan apabila pada berikutnya, uang rata -rata bulan berikutnya pengeluaran itu melebihi rata-rata bulan kemarin-kemarinnya akan ada notifikasi sehingga pengguna dapat mengatur keuangannya dan dapat bijak untuk mengeluarkan uang. Pengguna juga dapat mengatur limit pada fitur spendwise sehingga pada saat pengeluaran mendekati limit tersebut aplikasi akan menotifikasi pengguna tersebut dan dapat pengguna dapat mengatur pengeluarannya lebih baik lagi. Sekian video perkenalan dari saya, semoga menginspirasi dan sampai jumpa!